Waspadai USDCAD berpotensi akan bergerak rebound. Bias harian pergerakan USDCAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis. Jika pergerakan USD CAD masih tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.28211 sampai 1.28389, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, di mana ada potensi harga akan menyentuh area 1.27509. Sebaliknya waspadai jika harga usd CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.28389 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.28661 sekian analisa forex untuk tanggal 24 Desember tahun dua untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi delapan satu